Welcome to my channel Rimabo Oke okay, guys, jadi hari ini aku agak aneh kan pakai gini Terus pakai cemata Karena hari ini kita mau main game yang satu lucu Yang ini, namanya Scary okay? Tiss, oke Jadi uh, gurunya sangat mengerikan Kali dan sangat jahat di kelas Jadi kita bakal ngeprank dia Guys, oke okay, guys, jadi sekarang kita mulai nah, Jadi di sini ada Chapternya, jadi kita Mainnya di chapter pertama dulu guys Jadi ini, kita pilih ntar um, Oke okay, jadi di sini ada perangkap tikus nah, kita mulai dari perangkap tikus jadi kita harus um, mengambil perangkap tikus terus taruh di ini ya mejanya Oke okay? let's do it Oh ini oh, jadi ini gurunya Wow gurunya Lihat mukanya udah belum merasa serem guys Oke okay, let's go jadi sekarang kita masuk oke okay, sekarang kita masuk uh, bentar kita intip-intip dulu <laughs> aku juga agak takut guys karena kita intip dulu guys uh, di mana dia oh dia lagi ngapain guys oh uh, wait dia lagi jalan-jalan guys tapi jalan kemana dia guys Oh dia udah masuk kamar guys Oke okay, kita masuk guys Oke okay, let's go Kita cari dulu perangkap tikusnya uh, Di lemari ini guys Oke okay, dia lagi duduk guys Ini kesempatannya bagus Let's do it Oke okay, aku bakal ambil perangkap tikusnya Aduh susah banget sih Buka lemari. Oke okay, ketemu ini guys Haha Oke okay, Let's go Let's go, kita taruh di mejanya. Mana mejanya? Ini loh, kok nggak bisa? Gimana sih? What? Harus tekan apa? Gak bisa. Ya, gimana sih? What? Kita bisa guys. Lo kok nggak bisa sih? What? Hmm. Guys, dia datang guys. Oh my god, kita kabur dulu guys. Kabur dulu. Ah, yes. Tata -tata -tata. Kabur, kabur, kabur, kabur. Ngeri, guys! Aku takut, guys. <tuk> entar entah, Aku Oh, oke. Okay. Sekarang dia lagi jalan. Oh, dia masuk kamar lagi. Oke, okay, let's go! Let's go! Let's go! Kita masuk lagi. Oke, okay, let's go! Let's go! Ayo, gimana sih taruhnya? Dari tadi nggak bisa sini lempar. Oh, Oke, okay, let's go. Duit. Sekarang ambil lagi. Ini korannya ditutupin. Oke, okay, let's do it. Kita udah bisa. Oke, okay, let's go. Kabur, kabur. Kabur sebelum dia datang. Wah, lagi lagi cermin-cermin dia, guys. <laughs> Oke, okay, kita kabur dulu, guys. Sebelum ketangkap kita sama gurunya. Oke, okay, aku sembunyi di sini, guys. Oke. Okay. Nah kita tunggu dia baca koran guys uh. ada berita apa hari ini? <laughs> beritanya adalah guruku terperangkap sama tikus perangkap sama tikus? salah <laughs> terjepit sama perangkap tikus nah itu baru betul I mean, it be? oke, okay. dia mulai baca guys oh, <laughs> <laughs> sakit tanganku oh so ah, sakit sakit aduh kasian banget <laughs> yes level complete oke okay, next ops ada ini guys oke okay, let's serve up some trouble by learning Misty breakfast, oke. Jadi, kita bakal dia lagi sarapan. Luken. Jadi, kita harus... mungkin kita harus hancurin sarapannya, atau gimana, atau kita taruh apa ke dalam sarapannya gitu, guys. Oke, okay, let's do it. Kita masuk, guys. Let's go. Ini suara hatiku lagi ber ber ber berdetak. <kesriek> nih guys. Mana tahu sini ada jalannya. Oke, okay, let's go. Ya. Okay. Yeah. Dia lagi duduk santai, guys. Ini kesempatan bagus kita masuk. Oke. Okay. Nah. Nah, di sini ada tangganya, kita naik tangganya. Oke, okay, buka pintunya. Oh, oh, dikunci, guys. Ah, jadi kita harus menggunakan Palu dan lock pin untuk membuka pintunya. Hmm, pintar juga ya. Ternyata ya gurunya pintar juga tahu kita bakal ngeprank gitu. <laughs> Jadi dia kunci dulu pintunya. Oke kita cari dulu deh. Gimana ada toolsnya untuk membukain pintunya gitu ya? Kita cari-cari dulu. Ah, ini ada pintu kita masuk. Wah, sini banget cari peralatannya guys. Ini apa? Crowbar. Oke. Okay. Yang kita perlukan adalah hammer dan lock lockpin. Nah, ini hammer. Ambil, ambil, ambil, ambil. Take it. Nice. Oke. Okay. Oke, okay, kita cari lagi yang namanya lock lockpin. Oops. Oh, oh, susah, susah, susah. Oke. Okay. Oke, okay. kita lihat di sini ada apa? What? Agak ini guys, susah kusornya. Hmm. Ini ini, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. What? Kenapa lempar, ambil, kenapa lempar, ambil? Dia datang, guys. Dia datang, kabut, kabut. Ayo gabut, gabut, gabut, gabut. Oh, no. kita ketangkap Oke, okay. kali ini harus cepat. Uh, kita ambil dulu barang-barang yang kita perlukan seperti yang tadi yang kunci merah itu sama ini ya hammernya hammer, palu oke okay, kita ambil mm, nice let's go kita masuk lagi ke tempat gudang tadi aduh aduh kok susah-susah jalan gitu guys uh, kok lama bisa jalan guys oke okay, kita ambil lagi yang namanya hammer tutup dulu pintunya, enggak banget. Mm. Oke, okay. mana hemar hammer oh hati-hati ada perangkap. Wah, oh, jangan tangkap perangkapnya. Ah, kenapa lah yang entar? Aduh, tolong. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Aduh, aku mau ambil ini tolong. Aduh, tolong. Aduh, mana Aduh, tolong. Aduh, tolong. itu kunci yang merah. Tadi mana aduh mana sih mana sih mana mana mana kau hilang sih aduh ayah ya ya, ya ya ya ya mana ampun ini ya gimana sih aduh oh ah, kemana tadi aku lempar loh nah ini dia guys oke okay. oke okay. ini uh, taruh samping dulu lah mengerikan sekali kamu ya. kejepit nanti ya kok susah banget jalannya. Oke, okay, kita lihat di sini. Oh dong oh, no. Nanti kalau dia masuk dia kena. Oke, okay, taruhnya di sini. Nice. Oke, okay, let's go. Let's go. Kali ini harus. eh Dia jalannya kayaknya ke arah sini, guys. Ya? kalau kayaknya udah mulai jalan di luar dimana nih? Nih, Oke. Okay. Oh, dia jalan. Ya, yeah. dia masuk ke dalam tempat tadi. Ayo harus cepat dong. Ayo kita masuk sini. Ayo cepat-cepat. Cepat naik. Cepat, cepat. Sebelum sebelum dia sebelum oh my god, dia udah keluar, guys. Oh my god, cepat. cepat. Oh, no, no. Cepat. Aduh, Hammer, Hammer, Hammer Ya, yeah. Hammer mata Hammer? Hebat Ya, ya Hammer, yeah. Yeah, hammer. Duh, udah, udah. Aduh, ada perangkat lagi. ini Eh, masuk-masuk, masuk-masuk. Oh, perangkapnya taruh ini, di situ, lempar. Ya, okay. <gurna> mana sarapannya? Sarapannya mana? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ini susah banget makin jalan makin susah sih. Ay, ini. Oke, okay, kita taruh ini aja. Ini apa sih? Oke, okay, kita taruh aja di sarapannya. Ayo cepat, cepat dia udah masuk loh Oh my god. Oke, okay, okay, kabur, kabur, kabur, guys! Ayo, pintu, pintu, pintu! Ais, ini, ini. bentar, bentar ini nggak bisa. Itu nanti dia datang ke sini, kita ke mana? Kalau okay, sini, oke, okay, oke, sembunyi, sembunyi, sembunyi. Oh, no. dia udah, udah, udah, udah, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, sih? jadi, mana sih? kamarnya ini kamarnya, jadi, betul? Ini, wah. Wow. Ternyata gurunya orang kaya guys. Oke, okay, guys, ya, saatnya dia makan. Kita lihat reaksinya gimana, enak, heeh, hmm. <laughs> <Tega> heeh, dirimu <laughs> Oke okay, complete lagi yeay Wah let's do it Wah ini ada iklan Oke okay. ini caranya uh, merusakin heeh, heeh, Oke, okay, di kamar TV-nya? Ah, <GASK> oh, what? Kunci lagi, guys. Wise, wise. Harus mana dong? Ini kuncinya nggak bisa dipakai sih. Yang Golden key-nya. Wah, dia lagi, lagi nonton sampai tepuk tangan dia. Ah, kita terpaksa harus ambil lagi. Ya, masih ada lagi nggak sih? Oh, masih ada, guys. Ambil. Nice. Kita perlukan apa tadi? Hammer ya crawler crawler himbar Ups <tuh> Aduh kenapa aku suka salah terus? Huh? Mana? Mana kunciku? Ya Ya, mana kunci? <tuh> Aduh, kenapa sih suka salah terus? Nah, tuh tuh tuh dia dia dia. dia, dia. Oke, okay, nice. Ayah, perangkapnya disitu lagi. Oke. Okay. Oke, okay, kita masuk lagi Ops Aish, ini Tunggu dia guys, dia jalannya ke arah sini guys Gimana dia? Bentar. Ya, Dia gimana sih? Arah ini Dia arah sini guys No, no, no, dia sini guys Dia sini guys Aduh, kabur, kabur, kabur No, no, no, no, kabur Aduh aku bingung guys, tutup pintu dulu Oke, okay, saatnya kita masuk ke kamarnya Yes, dia udah mulai jalan ke arah sana Oke, okay, kita masuk Ayo buka-buka pintu Iya aku suka salah tekan terus nih Mana hammernya? Uh, buka, udah-udah Oke, okay. gimana kamarnya? Kamar TV-nya yang mana sih? Ini, ini apa? Ini bukan Oh ini luar tadi. Ini bukan. What? kok banyak banget. <kesan> Aduh kamarnya di mana sih? Kamar TV-nya. What? What? Kenapa nggak bisa? Oh ini dapur. Salah dong. Wait. Di mana dong? And and <oil> <kesan> Aku bingung terlalu banyak. Ini guys terlalu banyak ruangannya. <kesan> ah ini di luar. Oke. Okay. Harus di mana? Inikah kamarnya? Ya, ya kah? Ya kenapa nggak bisa masuk? No. Mana TV-nya? Mana TV-nya? TV-nya di mana sih? Ice nggak ada TV guys. Ini, ini, ini kamarnya. Oh ini tempat tadi. Wah pusing aku. Banyak banget. Ice. Aduh di mana sih? Oh dia dia masuk guys. Dia udah masuk kamar. Aduh ini tak ini Oke okay, ini kayaknya. What? Ini bukan. Wah guru kamu kok kaya banget sih. Ruangannya, rumahnya besar besar gitu. Ketemu ketemu kamar yang itu di mana sih? Ya ampun. Tunggu. Dia ada? Dia naik atas? Oh dia naik atas bentar Oke okay. oke okay, dia udah di atas. <susk> oke okay, kita kita cari dulu kamarnya ya ya ya ya ya ya di mana sih kamarnya ayam pun aku jadi bingung deh. ini karena rumahnya terlalu besar ruangannya banyak banget ah, gimana sih oh my god dia kemana guys dia turun guys dia turun ya oh enggak enggak enggak nggak ini ini kali ini oh ah Oke, okay, buka, buka, yes, mana kamarmu? Oh, ah, no. bukan. Terus gimana sih? Ya ini, ini, ini. Ya, ya, ya, what, what? Kenapa begitu? Aduh, tutup. Aduh, susah. Ini salah tekan terus. Oh, no, no, aduh. Aduh, cari kamarnya aja cari setengah mati. Mana sih kamarnya ampun. Oh, bu guru, ini aduh, kok jalannya kayak gini sih? Ini, ini tempat tadi. Ya ampun, kamarmu di mana wow. sih? Really Aku jadi bingung, guys. Gara-gara cari kamarnya. Apa di atas ya? Oh my god, dia datang, guys. Oh no, no, dia tahu kita di mana. Oh my god. Ah, buka pintu, buka pintu. Kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur. Ah, buka pintu. Ya, ya. Oh my god. Dia, dia, dia, belum tahu kita di sini. Oh no. Oh no. Oh no. Dia di mana? What? Kenapa suka salah lempar aku? Ya, naik lagi guys. Aku pengen gak dia di situ, guys. Oh no. Ambil. Aduh, apa yang harus kulakukan? lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Ah, aku takut. Aku takut gak ada tempat sembunyinya kak. sembunyi di sini. Aman gak sih? Oh no, oh, my god, ternyata <laughs> oh, no. oh. Kali ini harus bisa. <laughs> oh, aku tahu guys. Ternyata kamarnya dekat, dekat di sini ada yang bisa masuk lewat kamarnya. Tapi kita ambil dulu barang-barangnya seperti tadi. Kita mem memerlukan itu kan. Ya ampun, iya, <gasso> yeah. iya, yeah, kita masuk. Kita ambil lagi yang namanya mana? Hammer, hammer, hammer, hammer. Yes, ini apa? <laughs> Bukan hammer ini? Ini hammer. Oke, okay. oke, okay, let's do it, guys. <gasso> Let's do it. <laughs> Let's do it. Wah. Ternyata serem juga, guys. Gurunya mengerikan. Ah, di situ ada jendela, guys. Kita lewat sini, guys. Yes. Oke. Okay, nice. <gasps> Kita masuk ke dalam. Oh no, no, kenapa susah banget sih, Ais? Oh my God, energi aku kurang, guys. Huh? Harus lakukan sesuatu. Ayo, cepat. Cepat. Oke, okay, come on. Come on, do it. Rusakin TV-nya. Let's do it. Yes, go, go, go. Ayo, kabur, kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur dulu, kabur dulu, guys. Oh no. No dia datang guys. Cepat, ayo tempat energinya kalau. Ah, aduh, nggak bisa kabur Kak tuh. aduh, aduh. Aduh, gimana sih? Lama -lama. Aduh, untung untung untung dia nggak kejar lagi. Dia nggak kejar lagi. Ayo, ayo kita harus cepat deh. Jangan sampai dia keluar. Wah, dia keluar guys. Ayo cepet, cepet, cepet Ayo cepet Aduh, energinya low guys uh, Gak bisa jalan Jalannya kayak kayak semut Bukan semut, semut Lebih cepat lagi ini Ini apa tuh, snail Siput, siput Ayo cepat ampun Oh my god Ish. Ayo lagi Lagi, lagi dikit Yes, yes, yes Yes, finally finally yes, complete yes, dia lihat TV-nya, guys, dia lihat ya, TV-nya, oh my god, oke okay. oh, yeah, complete ini letter aja oke okay, next next next next up ah ikan oh kita harus rusakin bajunya oke okay. oke okay, kita harus rusakin bajunya guys jadi kita ambil dulu peralatan sport kita deh kita yang mungkin kita perlu ini kali. Kita perlu gunting. Ha. Kita perlu gunting, gunting bajunya, guys. Oke. Okay. Hammer, and ah, bisa enggak sih? Ai. Sakit, susah, susah. Ai. Hah. Ya. Oke. Okay. Nice. Semua bar semua barangnya udah diambil. Let's go. Kita harus cari dulu kamarnya. Kamarnya di mana? Harusnya di mana? Kayak tadi cari TV-nya, cari setengah mati aku. Oke, okay, dia udah turun, guys. Dia udah turun, dia udah udah, udah, udah mau datang sini, guys. Hah, ayo buka lah pintu. Ais, Ais kenapa nih? Aduh, buka buka buka buka pintu. Oke, nice. Let's go, let's go. Kita cari dulu kamar kamarnya kamarnya di mana Apakah kamarnya ada di atas atau di mana Oke okay, kita cari di atas saja guys karena tadi kita udah masuk nggak ada kamar tidurnya kan mungkin ada di mana inikah moga-moga aja let's go in buka pintunya yes ternyata benar guys kemarin kemari buka buka kemarin kok susah banget ah ini dia guys mana hmm, habis oke okay, les kabur les kabur les kabur eh eh, eh. kok nggak bisa sih what? what pintunya tutup dulu dong kabur kabur oke okay, kabur kabur oh ini ini ini kita tunggu di sini aja guys Ini kayaknya aman sih. Sini kayaknya aman guys. Aduh. <laughs> Aku sampai, sampai, sampai di mainnya sampai keringatan, keringatan tanganku get, keringatan, guys, bergetar gitu guys. Aduh, saking takutnya. Tapi nggak takut takut es krim tuh ya. Ini masih ada lucu lucunya. Sih. Nah dia udah nampak bajunya. Ah bajuku! <laughs> uh. <laughs> udah dirusakin sama kita. <laughs> Oke okay guys, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Thank you so much for watching and see you on next video. Bye.